But, well, you can say this is just a story about the blue the generations who wants to grow up And we call the master Anak Menteng Anak Menteng Agaknya so aksi jalan petantan tenteng Punya duit gocap ngakunya punya goceng Nyolong mobil bokap ditempeng bokap galak banget sih anak menteng banyak duit cuma dipakai buat jengkeng selepet kanan kiri otaknya jadi Einstein, dipikirnya masa depan enteng gitu. tapi itu hanya cerita oh, di titik saja lu jangan oh, pada percaya oh, Cerita anak menteng yang beneran gimana? Gak pernah denger ya? Wah, enak Denger ini, ini yang aslinya begini nih Gimana? Coba, bener Anak menteng Cantik-cantik, seger-seger buah kaleng Bau wangi dadan, Mentereng-rengereng Cepat keriting, gondrong Tetap keren uh, Namanya juga anak menteng Ini bukan hanya cerita di Aja. Lo harus kudu percaya, awas kalau enggak anak menteng generasi biru katanya anak seleng bikin bokap nyokap geleng geleng. Jadi apa nanti kamu? Bikin mata guru jadi jereng, kan pada aja sih Bikin teman-teman.